Oh, oh, oh, oh. Kita ketemu lagi. Halo. Uh, kita langsung ke poinnya. Setiap tanggal 16 Agustus Presiden 19. akan memba membacakan nota kenegaraan tentang era Ah, poin kita digaji. Prediksi mulai dari berapa? Lima persen naik lima persen. Alasan? keuangan negara cuma sampai di situ. Oke. Okay. <laughs> kalau Paya ya? Naik tujuh persen. Alasan? Kemarin lima persen, ditambah dua persen. Ya. Naik ke ndak? Naik 15% belas <tuk> <tuk> <Yo, mirip. Harus tuk> <karakter tuk> Naik, 15%. Naik 15%. <tuk> anggaran. APBN 10% 15%. <tuk> Naik marang -marang di sama jodohnya <tuk> Itu pendapat dari teman-teman semua yang harap-harap cemas. Apakah gaji PNS akan naik pada tahun anggaran 2020? Kita tunggu pidato kenegaran Bapak Jokowi pada tanggal 16. Pak birokrat senior, prediksi tahun anggaran 2020, gaji naik atau enggak? Naik? Naik berapa persen? Naik, 15, paling kurang 15, uh, mantap Alasan apa itu sampai naik? Nah, nah, naik. Ya, STM mau Oke Oke STM mau jadi masih kompan itu uh, Oke, okay. uh, 15 persen Marginerja harus kan? lebih Kinerja harus minimal, lebih Minimal 20 persen naik oh, Oke okay. Thank you <laughs> Serikat <laughs> Prediksi Tahun depan, tahun 2020 Gaji naik atau enggak Gaji PNS Kau mau lihat Bisa naik pak Naik kira-kira berapa persen Mungkin masih tetap 5 persen ya. 5 persen apa alasan itu sampai ya. Cuma tetap ya. 5 persen Cuma melihat Yang lalu-lalu pak -lalu. Um, Oke, okay. okay, oh, ya. Yeah. Ah, ini ada. Ini kita foto, Pak. Oh, enggak oh, Ah, ini, ibu Bu. Tahun depan gaji kira-kira naik kata Anda. <laughs> gaji naik atau tidak tahun depan. Enggak suka apa? Turun. <laughs> ini senter rekam ini. Ini ini mau masuk oh, di YouTube par ini. Naik. Nah, nah, nah, berapa persen? dua puluh persen alasan apa alasan kenapa dua puluh persen sesuai apa janji nak nak nah, eh, apa tahap apa kan waktu pernah Unified. pernah bilang kan musim sama harus sama dengan PNS di India oh, oke okay. ah senior, senior, senior, senior prediksi gaji naik atau tidak naik sepuluh persen sepuluh persen alasannya pak Ah fundamental fundamental nah, tahunan panen. Jadi ya, ini dua kali lipat dari sekarang. Oke, okay, terima kasih. Halo, apa kabar sih? Kita mau sama gaji, gaji, gaji. 2020 prediksi gaji apa, naik tetap <tuk> Ini ada rekam atau apa nih dia? Ah, rekam. Oh, rekam. Oh, Semua oh, sudah oh, tadi. Ini rekam. nih ada kurang jam tisu suka nih mantan pengasuh pertama, nasi. siap sah? Bukan bukan yang kelima pengasuh, angkatan pertama nasional. Masih gersang lagi tuh di Malaya, amalaya, Malaya. Jadi gaji 2020. Gersang. Gaji 2020. lagi gersang, lagi 2020 rumahan lagi besatu dua. Terus dorong soting ya di sana. Yo <laughs> Hanya dekat empot. kita tuh aku, dengit, atau aku eh, jawab ini, nah. kasih, uh, apa Gaji. Apa? Mau naik 2020. Oh naik. Berapa, naik kan? tetap, ODSK. <laughs> <laughs> tetap, ODSK. <laughs> tetap ODSK. naik ya? tetap ODSK. Naik ke berapa persen lima persen lima belas lima belas persen mantap masih boleh tuh itu dengan pertumbuhan ekonomi sekarang yang semakin oke okay. Iya tuh nggak di kamera boleh boleh hah <laughs> nah, ini ya orang godek-godek sejak karena Oh ah ya toh, godek -godek lusur, tuh ada malat ada malat busur kalau kena busur berarti 2 hari dua ratus enam puluh satu jadi empat ribu ah seperti itulah ya, dua perut coy oke itu pendapat dari teman-teman masih tadi Satu periode saya naik seratus Ini dua periode. Banyak ralat yang tadi. Oke, kita ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap stay tune dan yang lupa like, comment, and subscribe. Karena apa? Tetap semangat.